Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys ya. Mojib gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu taala dijauhkan dari segala merbahaya bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah kisah Daripada teman-teman sekalian. Ada proyek di Malaysia ini di kawasan yang paling padat seperti itu ya guys ya. Dan sudah 25 tahun terbengkalai. Kenapa gitu kan? Apakah yang terjadi dengan proyek ini sehingga terbengkalai? Nah, di sini guys ya dari Stylefly Malaysia. Oke. Okay. Oke, okay, di sini ada deskripsinya guys. Plaza Rakyat merupakan oh namanya Plaza Rakyat ya. Merupakan rancangan pusat pengangkutan awam bersepadu dirancang bersebelahan dengan pusat transformasi Bandar Kuala Lumpur dan dijangka siap pada Mei 2027. Oh. Ini sudah dijangka ya, sudah diperkirakan akan siap di tahun 2027 silam, guys. Bagaimanapun dengan gelombang kegawatan ekonomi, pembinaan bangunan ini telah terbengkalai. Menurut rancangan peringkat awal, Plaza Rakyat dikatakan akan menjadi bangunan kedua tertinggi di Kuala Lumpur selepas Menara Kembar Petronas. Terdapat beberapa komponen bangunan Plaza ini, antaranya mengikut plan asal. Menara tertinggi di sebelah barat Plaza itu akan mempunyai 79 tingkat, ruang pejabat disambung dengan menara setinggi 20 tingkat di timur dengan menerusi blok podium setinggi 6 tingkat. Wow. Ini ini plan sebelum istilahnya TNB mungkin ya. Tapi sekarang akhirnya TNB yang masuk ya. Maksudnya yang sudah selesai seperti itu dalam pembinaannya. Ketinggian keseluruhan plaza rakyat termasuk menara telekomunikasi adalah 382 meter Ruang seluas 6,6 juta kaki persegi akan berhasil apabila ia disiapkan merangkumi ruang perniagaan, pusat pengangkutan awam, hotel dan ruang pejabat Selain itu ia juga akan mempunyai tujuh panggung wayang Wow, pusat hiburan hotel 4 bintang dengan 415 bilik dan 315 unit apartemen Oke, okay, oke okay guys. Nah, di sini disebutkan ya, anggaran binaannya adalah 1.2 miliar. Wow, ringgit ya. Banyak banget ini. Banyak pengorbanan yang terpaksa dilakukan sebagai pihak dalam melaksanakan pembangunan ini. Bagaimanapun akibat kegawatan ekonomi pada 1997. Oh, udah lama banget berarti ya. Proyek ini yang dijangka siap sepenuhnya tahun 2007 terbengkalai. Pemaju juga bertukar tangan, tetapi proyek itu masih terbengkalai sehingga hari ini. Oke, okay. sehingga kini Plaza Rakyat ini hanya tinggal nama kepada Stasiun Transit Aliran Ringan, LRT. Laluan Ampang yaitu Station LRT Plaza Rakyat itulah satu-satunya bahagian yang dapat disiapkan sehingga 2013 Oke langsung saja saya sudah penasaran dengan berita terkini daripada proyek terbengkalai Yaitu Plaza Rakyat yang ada di Malaysia guys Ini padat banget katanya ya di tempat padat Maksudnya di tempat yang mungkin ramai orang ramai pemukiman juga di sana Langsung saja kita play videonya let's go 25 tahun terbengkalai projek Lazer Rakyat semuanya okay. akan berakhir tidak lama lagi. Ah, berarti dekat TNB ini ya. Wow. Lazer Rakyat yang terletak bersebelahan dengan Puduraya, sebelum ini dirancang untuk menjadi hub pengangkutan dan bangunan ikon di bandar raya ini. Okay. Namun sejak se jadi, jadi ini ya, guys, ya, dan bisa kita iniin juga, kita bisa lihat ya, ini di sini, dan ini akan dibangun, wow, menara ataupun bisa dikatakan mungkin apartemen ya. Tapi di sini kayaknya lagi pengerjaan lagi atau gimana ya, guys ya? 1997 pembinaannya terhenti dan terbengkalai sehingga kini menjadikannya bangunan usang 25 tahun. Oh iya sih bener-bener. Project Laser Rakyat berada di tempat yang berpotensi kerana terletak di tengah ibu negara. Ah. Sekiranya bangunan itu diberi nafas baru atau luar daripada pelan asal, ia tetap mempunyai kelebihan kerana lokasi okay. yang strategi. Betul, betul. Kerajaan perlu campur tangan dalam menentukan masa depan projek laser rakyat di Ibu Negara Supaya projek terbengkalai sejak 25 tahun itu dapat dipulihkan semula Laser rakyat yang terletak bersebelahan dengan Pudu Raya Dirancang menjadi hub oh, pengangkutan dan bangunan juga, ikon di bandar raya ini Namun sejak 1997 pembinaannya terhenti dan terbengkalai sehingga kini Tinjauan okay. mendapati bangunan tersebut terus terbiar dan semakin usang sekali, ghost timbul. Persoalan sama ada ia masih boleh dibangun atau perlu dirobohkan saja. Biasanya, kalau kayak gini udah nggak bisa dibangun sih, guys. Ya, dibangun pun istilahnya mungkin sudah agak-agak rapuh seperti itu ya, udah nggak kuat. Otomatis ya harus dirobohkan semua lagi seperti itu, kayaknya. The original Plaza Rakyat ternyata kayak gini, guys. Ya, plan awalnya tuh seperti ini. Ini megah banget asli. Wow. Project Under Plaza Rakyat Sendirian Berhad was conceived as RM1.5 billion mixed-use development, comprising a 79-story office tower, 46-story Mantap banget sih kayak gini ternyata, guys, plan-nya ya. residential tower, 24-story hotel and 7-story wow. shopping center. It was to be the country's first property development integrated with a public. Ini kayak, kayak, kayak di Tokyo, gitu kan? Kayak di setelahnya, ya, negara-negara yang udah kayak maju banget, gitu guys. Negara-negara yang apa ya? Penampilannya itu beda banget lah, kayak, kayak di film-film dulu, gitu kan? Itu di tahun 97, di tahun 2005-2007, itu memang. Banyak sekali bangunan-bangunan seperti itu di tempat-tempat kalau kita nonton film gitu, kemegahan-kemegahan metropolitan seperti itu, guys. Transport system. Kayaknya di Tokyo kalau nggak salah itu. Well, Profit Consortium and its partner Tokyo. Guangdong Debau still have to go through certain procedures and processes before the redevelopment of Plaza Rukya iya again kan? soon. Profit Consortium bought the partially completed Plaza Rukya project ya. in 2015. Comprising five parcels of leasehold land totaling 29.64 acres, it was purchased from DBKL for RM700 million. Despite the property market slowdown, the revival of abandoned projects in Kuala Lumpur is proof that development in the city remains strong. Hopefully next government will look after for all slow skyscraper projects such as Conley 8, Tower M, Oxley Tower, and many more. Happy Election Day guys! That's all for now guys. Thank you for watching. Please leave a comment in order for me to improve. Thank you again for your time and support. Kayak gini ya. Aku kadang gimana gitu ngelihat dari atas itu kayak wow, banyak banget gedung-gedung tinggi di sini. Please spread love to our life and please keep social distancing guys. COVID-19 still out there. Mm -hmm. Bye from Style Fly Malaysia. Oke okay guys sudah selesai videonya. Bagaimana komentar-komentar daripada netizen ya kan? Bagaimana? Biasanya kalau ada proyek-proyek terbengkalai, ini netizen pasti istilahnya berkuar-kuar seperti itu guys ya. Nah langsung saja di sini yang pertama yang dipin ya. Cadangan saya, robohkan konkrit berkarat itu buat balik padang bola sepak atau buat taman cantik-cantik. Oh iya betul juga sih guys. Ah bener bener bener. Jadi kalau, kalau kita bangun lagi itu kan akan banyak mengeluarkan dana seperti itu, tapi kalau dirobohkan ya sama aja sih, tapi nggak begitu banyak gitu kan. Terus dijadikan padang bola ataupun bisa dikatakan taman untuk anak-anak ya, taman-taman yang buat kita itu refreshing seperti itu, lari pagi, lari sore gitu kan. Dari zaman aku bujang 1997 kerja berdekatan di situ area kota raya hingga laki ini aku dah bercucu Project plaza rakyat masih tak siap siap aku rasa mungkin dah bercicit <guluh> atau berpiut ya kan baru nak siap alam. Alhamdulillah terbaik tuan Kita hadir tanda support Oke okay. Sangat sesuai untuk disambung balik Project Plaza Rakyat ini Karena akan memajukan kawasan Pudu Yang hampir usang Lagipun PNB Oke okay. Sudah jadi penyeri di sana Bener juga sih guys Hadir support my bro Always all the best Oke okay. Dan di sini dengan cerita proyek itu adalah proyek rumah hantu dan siap sepenuhnya 25 tahun lalu kalau orang percaya malam ini pergi duduk di sana akan jumpa pontianak langsuir dan bermacam-macam lagi hantu yang sewaktu dengannya uh, lepak di sana Oke okay. semoga dapat dipulihkan dengan reka bentuk modern amin Buat reaction atau activity part jelam Nah katanya sun table city sangat oke okay. Saya sangat percaya kawasan plaza Raya itu akan dibangunkan sesuatu Karena tapak PNB 118 dekat kawasan itu Bener juga sih guys ya PNB kan sudah setelahnya tinggi gitu kan. Kalau dibangunkan di situ pasti istilahnya memajukan yang ada di situ dan juga memajukan Kota Kuala Lumpur dan membuat mungkin ikon baru istilahnya kayak bangunan-bangunan yang memang mungkin untuk awam, perhotelan dan juga pecah belah, berbelanjaan dan lain sebagainya. Tapi kalau buat taman juga bagus juga sih guys ya. Karena di situ dapat membantu rakyat ya, agar tidak terlalu stres, ya, kalau ada taman itu, kan bisa mengenakan badan, gitu kan, untuk olahraga dan juga refreshing ya lepak-lepak di situ petang ataupun pagi hari seperti itu itu kalau menurut saya. Jadi menurut teman-teman gimana langsung saja komen di bawah guys mau dijadiin apa ya project mangkrak ataupun terbengkalai 25 tahun ya yaitu plaza rakyat ini. Jadi komen di bawah. Terima kasih sudah nonton video ini guys jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Saya Pemin undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.